Terlupa diri dia katanya nak pergi ke akhirat. Itulah jeluh orang di dunia sehingga dia tak nampak di akhirat. Apatah lagi, orang-orang kafir, orang yang banyak buat dosa, orang munafik, orang jahat, orang yang Dunia lah tepat bagi mereka. Tapi akhirat tidak ada nasib ataupun tidak ada hardware yang Allah Ta'ala akan beri kepada mereka. Dengan sebab apa? Dia ambil belakang dah di dunia. Sebahagia daripada Allah Taala Nabi wayy ya, sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis. Ini Or bagi orang yang Biasa yang buat biasa-biasa duk buat dosa-dosa iaitu orang biasa minum arak. Nabi katanya siapa yang minum arak di dunia maka Allah Taala haram dia minum di akhirat. Ha. Siapa yang banyak perkara dia buat biasa duk buat dah di dunia gatu goni gatu gani jika dengan tidak ada rahmat uh, uh, dari Allah Taala kepada mereka maka akhirat sikit lagi rugilah hidup dia anilah nah, kita jangan rugi di akhirat wa huwa fil akhirati minal khasirin nah dia akhirat sikit lagi termasuk di dalam golongan orang-orang yang rugi terutamanya orang yang duduk sawang selain daripada Islam di dunia ni Unai-unai tu hair dia buat tak pakai Dia buat lekeh main Lepas tu cara hidup dia pun Dia apa Nak hidup pasal yang tak kena Allah A'udzubillahiminasyaitanirrajim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 ayat 10, 10, 4, suratul qasas kita sambung daripada ayat dibaca dah Iaitunya ayat 10. Allah Ta'ala firman Dan apa jua Mata benda dan lain-lainnya Yang diberikan kepada kamu Maka adalah ia merupakan Kesenangan hidup dan perhiasannya Maksudnya Semua yang Allah Ta'ala bagi kepada kita Sama ada Waktu Harta benda Benda-benda yang -benda, kita boleh tepuh Boleh tengok, boleh jamu Dan kesenengih Kuamsuk yang ada di dalam kehidupan kita Yang merupakan kesenengih hati ke, Dan semua tiap-tiap kala Sama ada yang boleh tengok Tak boleh tengok Di dunia ni Dalam pada itu apa jua yang ada di sisi Allah Yang disediakan untuk orang-orang yang beriman dan taat Iaitunya syurga Banding di antara dunia Dengan akhirat Yang Allah akan bagi kepada kita Semua ni adalah ia lebih baik dan lebih kekal. Itulah. Kita kena yakin katanya. Allah beri kepada hamba-hambanya yang ta'ak, yang berimeh. Lebih mulia, lebih tinggi, lebih segala-galah. Bila tu Iaitunya di akhirat, di dalam syurga. Bahkan di dunia ni hanya sikit. Satu persen. Kalau kita kecil mudah-mudah. Satu dalam seratus Pada apa kau duduk Pecah pala Baloh Kau duduk tekan dalam benda khasor tu Padahal Sembilan puluh sembilan lagi duduk di Akhirat Atulah Banyaknya ulama-ulama Duk tulis Duk rayak hubungi dengan Dunia Yang hina Yang sementara Yang serba kurai tapi dengan sebab setengah-setengah orang -setengah dia lumlung dengan kru, dengan dengan apa dengan dunia terlupa diri dia katanya nak pergi ke akhirat itulah jereh orang di dunia sehingga dia tak nampak di akhirat apatah lagi orang-orang kafir orang yang banyak buat dosa orang munafik orang jahat orang karuk dunia dah tempat bagi mereka tapi akhirat tidak ada nasib ataupun tidak ada habuwe yang Allah Taala akan bui kepada mereka dengan sebab apa? dia ambil belaka di dunia. Sebahagia daripada Allah Taala Nabi wayak sallallahu alaihi wasallam di hadis. Ini bagi orang yang pasal yang buat biasa-biasa duk buat dosa besar iaitu nya orang biasa minum arak. Nabi katanya siapa yang minum arak di dunia maka Allah Taala haram dia minum di akhirat. Ha. Siapa yang banyak perkara-perkara dia buat biasa dia buat dah. Di dunia go to goni go to Jika dengan tidak ada rahmat baga, uh, uh, dari Allah Taala kepada mereka, maka akhirat sikit lagi rugilah hidup dia. Anilah kita jangan rugi di akhirat. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Nah dia akhirat sikit lagi termasuk di dalam golongi orang-orang yang rugi terutamanya orang yang duduk seweng ha, selain daripada Islam di dunia ni orang-orang tu dia wat tak pakai dia wat lekeh main lepas tu cara hidup dia pun dia apa nak hidup pasal tak kena Allah sebab tu lah Allah Ta'ala bertanya afala ta'qilun maka mengapa kamu tidak mahu memahaminya tak? Nah, buat kamu duduk Uh, utamakan benda-benda ke dunia eh? dalam tafsir Ibn Kathir, ia katanya ay, afala ya'quilu man yuqaddimu dunia alal akhirah apa kau, oh, ok, kau duduk ambil dunia, ataupun mengutamakan dunia lebih daripada akhirat apa tak mikir katik macam itulah, bukan arti tak sewi kita, bukan arti di sini, suruh kita tahu dunia, bukan kita kena guna dunia yang pandai, yang cerdik Saya yakin katanya orang Mengaku katanya dia cerdik belakang Ngaji, tak ngaji, yang tu suku Tapi tiap-tiap orang, dia tak say orang yang yait, dia Hino dia katanya dia bodoh Tak se. Bermaknanya, setiap orang, dia mengaku katanya diri dia cerdik Cuma Pandai ke tak guna cerdik Di atas muka dunia Siapa yang pandang guna cerdik dia, maka insyaAllah, bolehlah dia di dunia dan akhirat. Tapi kalau sekiranya guna cerdik tak pandang, cerdik yang saya maksud di sini, artinya cerdik dengan islah. Bukan arti cerdik suka dengan orang, pasal pandang, duduk nipu orang, okay. cerdik belakang tu, ngaji ngaji tinggi belakang, atau ambil kuamru, yang dia duduk di ngaji, guna kau tak kena, tu cerdik tak pakai tu. Tapi maksud yang saya nak sini, Cerdik didik iaitu dia tahu matlamat tujuan hidup di dunia sampai ke akhirat. Tu insya-Allah orang guna akal fikir dia cara hidup dia betul. Mari pula ayat yang ke-91. Afamaw'adna hu'dan hasana fahu laqih. Jika sudah diketahui yang demikian, maka adakah orang yang kami janjikan kepadanya janji yang baik iaitu nya balasan syurga lalu ia mendapatnya alhamdulillah terutamanya orang-orang mukmin nah orang-orang yang beriman orang, orang yang amal soleh orang yang dipilih yang diberi hidayah oleh Allah Taala duduk di dalam ayat ni tapi Allah Taala buat banding dalam ayat pula ni tamamma ta'nahum mata'an hayatid dunya tu hatanyo sama seperti orang yang kami kurniakan menikmati kesenangan hidup di dunia sama tak memang tak sama orang yang Allah berikan kehidupan senang di dunia iaitu orang-orang kafir walaupun orang kafir bukan senang belaka ada hak susah ada hak pahit ada hak senang ada apa tapi banding katanya kesenangan mereka dia guna habis dah suk samran masa duduk atas muka dunia ni dia guna habis rasik bagi dia. Sebab tu nabi nya pesan juga kepada orang dunia sijnul mu'min. Wa jannatul kafir. Dunia ni guk bagi orang mu'min. Syurga bagi orang kafir. Sebab tu orang kafir dia guna sik. Hak dia siap-siap dah. Dunia ni adalah syurga dia dah. Tapi dia tak boleh kecak sikit lagi syurga hak sebenar di akhirat. Itulah kita berasa nyanyi kepada orang kafir. Dia tak ngerti yang ni. Sebab yang pertamanya. Sebab dia, dia tak seterimu hidayah. Peluang boleh ngaji, boleh dengar, boleh ke apa. Saya berasa kalau ni orang kafir tak boleh nak pergi dakwah. Katanya tak ada ajaran Islam sapa kepada dia. Dalam dalam rabob internet ni masya-Allah banyak. Pas tu orang-orang dok royak sendiri. Muluk ke muluk royak royak royak royak royak. Tapi buasanya nyonyo deh kepada orang-orang kafir yang Allah Taala tak buka hidayah Kepada pada puak dia. Bukan arti kita dok ngajar dok kata kepada orang kafir, tapi buasanya nyonyo dengan sebabnya Allah sendiri dok royak ham mereka Dalam Al-Quran. Pas Quran ni bukan arti kitab untuk orang Islam saja bahkan untuk semua manusia untuk semua manusia setiap agama quran belaka tapi dengan sebab orang kafir dia tak setrimo si quran dia jijak quran dia bakar quran dia benci kepada quran ha tu dalam belaka tu sikit lagi laknat yang paling besar sekali terhadap orang-orang yang menentang ajaran Allah benci kepada quran dan sebagainya Waktu tu ha, tanya di dalam ayat ni sama ke tak? Orang yang Allah Taala beri nikmat dengan orang yang Allah beri hanya dunia lah, hanya dunia bagi mereka. Tak ada kesan ke apa dalam hidup mereka. Ha tu gitulah. Summa yawmal qiyamati minal muhdharri termasuk apa? Dalam golongan yang dibawa untuk menerima azab ni aka. Sama ke tak? Memang tak sama. Dengan orang yang Allah Taala akan beri syurga. Di akhirat sikit lagi Banding di antara dua kumpulan itu Sebab itulah Mari ayat yang ke Ne puluh dua Allah Ta'ala sebut Tiga kali Wayaumayunadihim Pada hari yang Allah panggil mereka itu Tiga kali sebut Dari ayat Ne sekali Ne sekali Tujuh puluh pak sekali ini dalam surat Al-Qasas. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ Dan pada hari kiamat itu Allah menyeru mereka lalu bertanya. Tanya ni bukan Allah tak tahu dah. Tanya untuk yinyan dan nuk. Jawab pair daripada mereka sendiri. Itu pun orang-orang kafir duduk kecep bohong lagi. Ada lagi lili yang puak-puk dia ke kok tukar ni ke kok tukar ni cuba kita tengok deh pada Allah, apa ni dan pada hari kiamat itu Allah menyeru mereka lalu bertanya mano dia sekutu-sekutuku ha ni cer tu Allah dia nak jawab per padahal dia tahu dah mano benda-benda syirik hok mu buat di dunia dulu mung percaya juga kepada aku tapi dalam masa yang sama Munduk gip cayok pada beno tu, munduk semua tu, do amik beno tu, wa gato wa gani dan sebagainya. Yang kamu anggap mereka menjadi Tuhan dan dapat memberikan pertolongan, ada mana tu, Anggitu tuhetanya. Mereka yang berhak menerima hukuman azab mengaku berkata, masya Allah. Ning kata-kata wa tih caw narok. Pakai Jawa. Allah Bukul siap-siap dah eh? Peristiwa nak berlaku Di akhirat sikit lagi Perpung habis dah Di dalam Kro'el Lagi mana puk pok kafe kata Rabbana Rabbana makna apa? Wahai Tuhan kami Rabbana ni Kalau orang ngaji nahu Nahu Kaedah bahasa Arab Dia kena ada Ya Ya tu Dia panggil Adat panggil. Adat Nidak. Iaitunya panggil. Ya, maknanya wahai. Lepas pada ya tu, Kelimuh, hok jadi isim, hok jadi kamnam. Kena bagi halia atas. Rabbana. Tak boleh baca. Rabbu, ya Rabbuna. Tak boleh. Ya Rabbina. Tak boleh. Kena baca. Ya Rabbana. Ha nah, tu. Tapi Allah tak ada. Tak ada orang di dalam. Ayat ni bubuh ya Sebab ke apa? Cuba kita tengok tak? Sudah pun maklum Sudah pun tahu dah katanya Orang kafir Apabila dia panggil kepada Allah Ta'ala Sikit lagi di akhirat Dia panggil Rabbana Rabbana akhrijna na'mal na saliha Rabbana absarna Wasami'na farji'na Yalah tu Bukan arti Rabbana semua di dalam Qur'an tu Doa belakang Rabbana di sini. Banyak yang Allah Ta'ala raya. Kata-kata orang okay, kafe. Sama ada belum masuk niyakur. Ataupun tetap duduk dalam niyakur dah. Dia katakan, Rabbana. Haulai'il ladhina aghwainah. Aghwainahum kama ghawainah. Tengok ni. Tiga kali sebut. Ghawah, ghawah, ghawah. Tengok. Orang-orang okay, okay. jadi ahli niyakur. Ya katakanlah wahai Tuhan kami. Inilah mereka yang kami menyebabkan kesesatnya. Mula helah, lah tu. Helai-helai ni bahasa Melayu. Kau ni tak duduk kecek, pasal mudah-mudah. Dia orang duduk dari pawak Cukcen, pawak-pawak susuh. Dia mula nak helai rata kau orang. Dia kata lagu mana? Tuhai. Benda tu lah menyebabkan kami sesat. Lagu mana? Tokong tu. Dia tak mengaku katanya diri dia semua Dia tak mengaku katanya Dia tu sesak Tapi dia pergi helai kepada benda lain oh, Sebab tu Sebab dia tu Boleh kawal dia lagi ni ha, tu. Lagi Kami menyebabkan mereka sesak Dengan pilihan mereka sendiri Sebagaimana kami telah sesak Dengan pilihan kami sendiri Mananya pakak duk gi mengaku di akhirat sikit lagi. Sapa sembah gapung dia kata kepada benda tu dan dia sendiri lepas pada tu mengaku diri dia katanya dia sesak dia dia punuh, dia rosak. Tak kena agama Allah. Dengan ini kami mengakui kepadamu bah bahawa kami berlepas diri dari kekufuran mereka. Tengok. siapa di akhirat sikit lagi. Sumpah dengan baloh di antara orang dan benar yang dia semua. Itulah yang Nabi Ibrahim sebut kepada kaum dia yang akan ada sikit lagi dalam surah Tula'ang Kabut. Itu yang rakyat katanya. Orang-orang kafir sikit lagi akan baloh besar dengan benar yang dia syirik. Sama ada benar yang dia semua tu, yang hidup ataupun benar toko. Banyak mana manusia, semua benda tokoh gambar dia semua ore dia semua batu dia semua semua belakang Masya Allah Hah, sikit lagi dia akan beci kepada benda tu pula akan mengadu roya fong kepada Allah Ta'ala wahai tuher benda ni lah ore ni lah menyebabkan kami sesak kami sesak pun dengan sebab apa? sebab dia ni lah duduk paksa duduk deng tarik kami, siapa ke kami tak kena ajari Allah Kami jadi sesak Kena masuk dalam api ni aku Ini, cuba kita gambar katanya Orang-orang kafir, pakak kecek, kecek, kecek, kecek Masya Allah Itu banding. Perkata, orang kafir di dalam suratul anbiya Hatta ja'alnahum hasi dan khamidin Dia mitok wing war dengan Allah Ta'ala Woyak kesalahan dia dan mitok selamat daripada api dengan kau. Kecik, kam Mitok, mitok, mitok, mitok. Sapa kau jadi? Supo dengan daun kayu yang haco lama. Nak no, orang katanya lama tu. Sawa, so, pok-pok dia pun jadi khabih, khabih, khabih, khabih. Dulu sawa so, du, duduk diri lah. mitok dengan Allah Ta'ana. Mitok juga, mitok. Sapa kau habis sawa? So. Ya Allah, buat aku tu. Ya Allah, buat tu. Ya Allah. Ya tu. Ningnya ayat katanya nak tubik daripada api ni ako mitok juga siam Malaysia Nak mitok wilut pondo daripada api ni aku, cuba kita gambar atas muka dunia ni kalau lah orang okay, nak hukum orang okay. tu manusia hukum manusia. Mung perahan hidup Mungkin kena go siapa? Talo chit. Masya-Allah. Diri belo romo ga berasa. Kadang-kadang orang okay, tu biasa ya. Kata atau penghukum kita sesekara dengan sebab kita salah. Oh, teriak habis cakap. Apa tahu lagi di akhirat sikit lagi, Allah yang akan menghukumkan manusia. Saya baca pengakhirah. Eh? Ayat yang ke 93 Bukanlah kami yang mereka puja dan taati. Tengok. Okey kafe pakak duk dia pergi kecep bohong lagi Dari Allah Ta'ala Bukan tak kong tu Kami tak Kami puja La ilaha illallah Apatah lagi orang Semua manusia Manusia Semua manusia Jangan jadilah Manusia Semua manusia Walaupun semua Kepada gambar dia pun jangan Ini Ada lagi Setengah-setengah Manusia atau muka dunia Semua Sama-sama manusia Terut utamanya orang-orang kafir lah Ni Waliyahzubillah Bahkan mereka hanya memuja dan mento'ati hawa nafsu mereka sendiri Itulah Hak pucat besar yang duduk sini Nafsu Akal fikir yang rusak Yang buruk Yang tak kena Hakikat dan jala yang sebenar Sebab tu Alhamdulillah dah kita kena syukur banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah buka hidayah kepada kita ni dapat kita kena Islam duk di atas jalan yang betul akidah yang benar patu kena beramal rajinlah kena rajin pakat rajin belako beramal kena sungguh patu kena prak semula akidah akidah hok tak betul tak kena buai-buai-buai-buai-buai patbi bua, bua, bua. yang wi ada wala sikit hok tak tak betul dalam hidup kita Itulah. berhajat kita kepada Dah belajar betul patu duduk di dalam amalan dan golongan orang-orang saleh. inilah nah, insyaallah. Wallahu wa wa wa wa warahmatullahi wabarakatuh.